Karya Imam An-Nawawi, hadit 3. Rukun Islam dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khottob radhiyallahu anhum. Dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yaitu bersaksi tiada sesembahan yang hak kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis dan takrijnya sahih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 8, Muslim nomor 16 Ahmad 2 26 93 120. 143 etir et nomor 2609 an nasai 8108 dan selainnya kedudukan hadis hadis ini merupakan hadis yang agung karena menyebutkan tonggak-tonggak Islam atau yang disebut dengan rukun Islam berpangkal dari kelima rukun tersebut Islam dibangun